Ponder juga tetap, tetap indopret si guys sampai Mantep ya, guys bisa, yang gagal, bisa di bisa di guys teman itu teman ini juga teman jangan dulu kawan astaga nanti, per nanti per dulu wey ternyata tidak hanya genesis dogma no no no no no no no no no no no dulu co Sunday morning e ride puncak klasmen kali ini ya santai Nah, nah kalau kita lihat nah, gitu. ada di puncak Cakap. malah bertempur di awal-awal ya, kalem itu yang pastinya tidak kita gitu harapkan dong. namun Cakap. apapun yang terjadi ya kan memang peperangan tidak bisa -ga -ga kita sudah nerpeko ternyata tadi waduh. Yang masuk ke dilakukan oleh pemain, -pemain Aksis nah, Aksis, nah Aksis, gitu dong menangcap eagle e dua tim Mengitar satu saja aduh asa waduh asa satu aduh aduh rrk 2 pembagiannya sulit keadaannya untuk Yes, Rotasinya sih, ya, rotasi tangan berat 2E. dua eh. Kebalik itu cow co, mobilnya cow Voldemort. Terobos ke tengah-tengah lapangan masih cukup selamat. Wuih tapi lumayan cow, co, komponya enak deh, Karena nggak terlihat Mort yang ada dekat dengan area mereka. Sedangkan dua penembak eh. handal dari Maradon, RFPku dan juga Asa tertumbangkan ketika Asa nih harus pakai ini ya guys itu? ya. Peci ya guys ya. Meta Pechi itu terbukti mantap guys kalau Asa yang pakai guys ya. Banyak komunitas yang bilang seperti itu. Kalian lihat dulu di sini dulu ts nggak apa-apa sih kalau dia enggak kill ya tapi jangan kill tim Indo ya ah kayak gini yang aku bilang nih bagus karena TS sudah tiket punya tiket pen GC nggak apa-apa guys tapi jangan banyak-banyak ya biar kami yang angkat piala saya eh di tengah-tengah game kali ini tapi dari white cat ke mana-mana dan dari tim iya iya iya iya dengan poin kali ini mereka mau mantap masuk dengan 76 poin menggeser BTR fase ke goa bang wow udah fansnya mute dong dari poin dari bigtron karena sudah ada dua yang didapat oleh tim namun kita melihat kali ini masih terus lapar akan jak jamper dan juga pemain-pemain dari tim United Malaysia melakukan tembakan dan bisa mendapatkan player tidaknya akan rotasi karena ada sebuah mobil yang di kendaraan Nah eh jangan DX eh DX sudah dapat juga ya Gak apa-apa kan Wakuantam aja cok DX sama Invyn udah dapat juga Jess dari satu lah kalian tuh gak apa-apa sumpah Ini mereka tempo permainannya Nah ha Hamtam bang kasih to begel kau bang Begel lagi bang Wih, wah masuk sabar, dikit dong, Cok. Predawn dari Lamborghini untuk kedua kalinya menuju karamela. Mela cukup sekarang. Sampai Bu PSMU. Santai kawan. Pinggir-pinggir zona. zona kali ini. Ya, masih bisa 4-5 0. Wih. Ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya, terus. Dia di area belakang. Bakuh hantam terus, Bang, bang ya. Satu pemain di sebelah kanan yaitu Mela yang ditinggalkan begitu saja sudah di corner. Terus, Bang, ya. Ini, udah ini sudah sebelumnya. Ke mana dia akan berlari nabak ya di grup bersama dengan Gatani? Enggak apa-apa, Nusi sih kalau Nusi udah Meninggo itu menurut gua Infinity zona, udah goyang sih. Oh Nuzi itu, aduh, granat granatnya tuh anjim ting. banget. Di Gocok. Dia bakal enak banget. Mungkin ini dia untuk menambah poin dengan cukup segar. Zona Jadi bang, iya kah Mungkin, kita lihat zonanya. Astaga, ke atas, ke atas lagi yang kah oleh tim Onyx yang sudah set up Bentar dulu tim. zonanya di mana, bang? Bang, klik zonanya dulu bang. Onyx yang sudah juga nampaknya. Sudah bersiap Aksis forival, nah. Kacang susu. Wah, pilih ini bom Disneyland. enak banget ini kemarin, di fase nih. Eh juga mendapatkan di eh, dia di dalam. Nike, guys ya. Wah, ini Kalau di Mobile Wah, Legend tuh ada 2 baby 2 alien, 2 guys. Di minimap, di minimap, di minimap, Dialah itu, itu guys ya. Langsung terjunin kendaraan mereka ke arah laut. mendapatkan QB. Ah, caklaknya lo ambil tuh. Lo mamam lo yang ada di hadapan mereka. Dia ya, cukup Aduh. Banyak player cukup banyak tim mulai berjatuhan lagi dengan zona yang begitu ekstrem. posisi dan GD ditabrak kali ini Daybot. Waduh. Dan juga rumahnya, datang juga bantuan dari tim Onyx lainnya untuk coba menumbuk. dari tim. Onyx. Satar Tapi juga kenok di situ. Nice di try ya. player GD. GD 3 sisa satu guys. Jadi, tadi, waduh onyx sudah mereka sudah sangat siap dan ternyata GD itu bonyok dari, guys ya ketika rotasi guys. Dari Indonesia, yaitu Genesis Dogma Sesuatu yang tidak ingin kita lihat Namun, Wah. nilai yang terjadi Ente, masih ada ini. Wah, e ini bakal kita banyak kodok, guys teman Pertarungan teman di atas kontak. air, guys, ya dari tim Onyx mendapatkan, Mungkin bisa dibilang Kompon paling high priority wow. ya, Di zona kali ini Ini chill, GD, teman Better knock 1, guys Apakah masih bisa diselamatkan? Kita lihat sama-sama EVOS, EVOS masih ada EVOS 4, banget. RRQ oh. masih ada 2 ya, GD, oh, GD sisa 1, guys, ya GD teman, guys, ya dan tambahannya peluru-peluru segar dari kret kret Dogma Liquid ya, mendapatkan mereka MSC. Konek satu. Namun lama mereka bisa Langsung berkata. diselesaikan. Dapat. Ada ini adalah original squad, sukses. guys ya. Luxi Luxi Rising Liquid. Apakah original squad ini akan membawa perubahan yang nyata ya, bagi ya, Betron? Oke, kita lihat di, di sini saat Liquid saat yang menjadi saat MVP, saat Man of the, the match. match kemarin dan mendapatkan dan lagi Vampire berapa player yang kembali menerobos oh. ke arah laut. gila mereka dari arah arah perairan gokil dan... kita lihat rotation bakal menuju ke arah yang... Op, langsung ditembak pakai di aug VPE, oleh Ryzen ini, liquid nibus satgas liquid nibus mereka... nah, ada kodok ada kodok langsung ditembak oleh liquid ada kodok kodoknya tenggelam di laut tpe bagi tim pertama. Mantap, Mantap. Dan, uh, tim Liquid nih bos. Memulangkan Vampire. Oh. <tuk> oh. Nah, kita lihat di regular season ternyata dipulangkan dengan cepat. Wih gila ditabrak di sama chopper, cok. Bagaimana Eagle Esports akan sebagai orang, orang gila. Rival satu tetap di sana akan coba ada bala bantuan. Aduh, line shock di situ kena. Woi, woi, woi, woi, datcon, datcon. Oh, meledak. Uset. Oh, tapi rata. Tapi dari tim TUI tampaknya kehilangan. Evo bisa yo. Player mereka. Dua masih Evo Slicer Lesek Esports enggak bisa tapi Evos bisa masuk juga guys kali ini. Sudah muncul, masuk ke Zona guys RRQ Oh deket Btr. Btr. Aduh, Btr. Aduh, Btr. sama, Btr. sama Btr. Btr. BTR Aduh jauh banget sama Evos guys Gede Gismichel paling jauh guys ya Kasihan guys ya Sendirian Gede teman Tapi gak apa-apa guys Aduh Lamborghini nice. Anjim Ya dibales sama KF guys The DX versus EFOS Nanti dulu bang Ah, 1, satu sudah tidak bisa digunakan lagi karena banyak tadi sudah pecah. Lihat sama-sama di sini. menyelamatkan para jin yang di dalam, namun wow, dalam, lah berdiri. Berdiri. Matinya berdiri. Ya, Kenapa Mampaka itu? cukup galak hingga hari kita yang kedua kali ini? Semangat Ivos. Wuh. bergerak cukup banyak tim sudah arah tebing-tebing sabar sabar eh eh eh aduh fase juga ikutan di sini Oke, BTR rotasi tipis ditahan sama MSC lagi-lagi ya MSC ini emang musuh sejatinya BTR ya guys, selalu ketemu kita lah sama-sama. Bersama dengan lagi. Gak apa-apa, deh sudah punya tiket PMGC guys. Gak apa-apa guys. Redface mendapatkan rabis. Rice mendapatkan mode Aduh, o, nanti dulu. Gila Abid. Ada dari Indonesia ada Abi, Wah, Dolar bahaya Abid. dan juga dari tim Evo apa-apa kalau ngasih Indonesia nggak apa-apa ya. Nice try Gede. Di, di posisi ke-11. Nice kita lihat di sini. Ryzen apakah masih bisa diselamatkan? Juksis sudah memegang AWM. Satu kepala. Dengan kali 8, AWM sudah ada di kill. mencari headshot ke arah lawan-lawannya, mencari kepala dari lawan-lawannya Ryzen lagi-lagi diselamatkan oleh seorang Liquid. Sat gas Liquid. Ke mana suaranya untuk satgas pemain liquid? Aweng, nah, kita lihat one shot one kill ga kan, di sini. Wae, wow. Dx lawan evos kita lihat di situ dua orang e tenuk, guys Masih ada muka merah guys, santai guys muka, muka merah muka merah muka merah masuk ke dalam Aduh. zona guys. Kali ini. Kf nggak bisa ngapa-ngapain oh. kan dalam posisi knock out lamborjinipur mau ngejar ke arah red face dan dengan back franky dan juga Ya, Masuk zona sih, cok! Up, yuk! mendapatkan. dapat up, dapet dua, cok! Rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, terus satu yang terakhir yaitu nah nice, ya. ya, Abi lancarisa. kenok dua, dua kenok papan kaya, papan guys Juxi kenok guys dan juga Oh my wasinderu MSC Astaga MSC kau tadi woy satu aja mungkin masih ada satgas ke santai saja dulu kawan Onik jangan dulu Onik Onik jangan dulu Onik ya kita melihat bagaimana ishot tadi melakukan tapping-tapping dengan mininya berganti Onix dan Onix kembali melakukan reload terlebih dahulu melihat dengan mini kali 4 tadi kalau tidak salah dari seorang oh, Liquid sekarat cuk wah tapi selamat cuk ya bomnya anjing Open Fight Liquid berdekatan dengan dan meledak di sana Liquid perjuangannya guys ya menyelamatkan luxi rela kena guys angle-nya begitu susah untuk menyelamatkan juga dengan ada tim-tim lain sudah melakukan setup sekitar area dari tim BTR merasa dari seorang untuk bertahan hidupnya sulit banget ya. Karena lemparan ah. bom tapping tapping ters, ya. Terus dilontarkan ke arah ts enak ga? banget bang ters, Oh iya yang Lap, Aduh, aduh. Yang terjadi lagi -lagi Tapi gak apa apa kalau tsm chicken cok MSC fase harus Fase tapi aman MSC MSC cok harus Onyx paling bawah guys yang Ya apa lah dia ya Sek tiga ya Sek tiga aja Oh BTR masuk ke sek tujuh Wah cuman anak BTR Kita berharap guys di match ini Oh, oh lo mamam -ma tuh meledak di depan pilihan muka lo. Yang dilemparkan tadi oleh pemain-pemain Fast Clan. Betul dari Vector. Tony K dapatin lagi knock ke arah lawannya menyisakan dua player dari tim Onyx di mana Sky Only dan juga Jangan TS, TS, Bang. ya Sony. boleh Bole juga sih jangan TS. Seorang Kalau mau juara memang TS gak boleh, Guys, ya. Tapi lemparan bom terus. BTR ini kaya harus kaya mentalnya kaya bukan lolos PMGC, dan harus juara. Evos pun juga, Guys. Mentalnya enggak boleh lolos tapi juara. Guys ya, juga bisa Aduh, liquid keluar. RRQ juga bisa. GD pun juga bisa ya guys ya, walaupun butuh waktu terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus. Nah, nah, nah, nah, nah, nah. Malah maladak, kebakaran, lo kebakaran, lo. Nah, lo, nah lo, ke ke ke ke ke sama, -sama kebakaran jenggol. Hmm. Molotov atau panas ya dari Molotov tadi Fredo juga akan coba sebuah granat <tusak> menuju ke Aponza yang sudah Jasper di sana. Oke okay, kita lihat ini. Ya, yes, dari Kickfram, satu player, MSK, Two teams satu from Malaysia, um, one team, team from Dakota, Thailand. MSC. Let's see siapa yang akan memenangkan pertandingan ini. Per datang untuk menang kali ini, dan lihat. bang. Jasper ini MSC ya diem diem diem diem berak ini ya Jasper ini. Bagus Indonesia banget cok. Kita kita, kita Tadi baku hantam sama BTR gue sangka knok masih bisa selama top 3. Yang kita lihat tim Secret yang berada di grand final adalah tim Secret yang berbeda, Tim secret, secret yang berbeda win -win. asli minggu yang ketiga karena mereka Matoy sih. Eh, enggak ada Matoy, Matoy enggak main ya. Karena tanah udah lawan-lawannya selalu kalah saat fight namun tidak dengan grand final, ini adalah tim yang sangat-sangat menakutkan. Dari tadi zona mulu deh bang, nggak apa-apa. Berhasil mereka lakukan. Ya tapi dari dembro. Ya yes, sanggahnya. Kalau tsicken tuh ada si positifnya gitu loh. Gitu meledak depan teman -teman muka, guys. Sulit Wah, dari entang cow, entang bunyinya entang. Oleh Wah tsicken. Jasper, gua rasa udah sih sekarang dia Jangan lapan, kasih msc, jangan kasih msc. Ah, nice. stream untuk ts, ya, guys ya. Seanggaknya BTR masih bisa mempertahankan top 3 ifos kali ini Kurang baik mainnya RRQ juga GD juga ya guys ya Jadi mudah-mudahan di match selanjutnya